dulu dulu. <pergunta> Jenis-jenis perbandingan, secara umum perbandingan matematika dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perbandingan senilai, atau harga, dan perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga. Ini lagi. Nah ini ya. Eh, Satu senilai. perbandingan senilai. Hmm. Lihat tabelnya Lil. Ini kan dari 1 sampai enam untuk banyak dalam kilogram, ada harga itu nah, kilo ya. Hargonya uh, Dari 15 ke kilo 90 nih makin naik ya, Bun. Kan? Ah. Nah, kalau dia sama-sama naik saya ini, ini artinya perbandingan senilai, ya. Okay? Tapi kalau salah sikoknya naik, sikoknya turun, itu berarti berbanding terbalik. Nilai. Nah, ini contohnya. Jadi lima buah buku tulis 7.200 tuh nah berarti sebenarnya kalian secara matematika kan pernah belajar pembagian ada dari sd kan hmm. jadi kalau lima buah buku 7500, berarti sih kok buku berapa 7500 ribu lima Nah, 1.500 ini 1 buku nah, kalau 8 nih kok enggak arti 1100 kalau 8. 12.000 aja dia. Yeah. Itu sih simpelnya, ya. Yeah. Sebenarnya kalian bagi pakai FPB boleh juga. Jadi ini, yeah. ini namanya prinsip kali silang. P kali A, A kali P kan. B kali N, jadinya. NB. A dan B adalah nilai besaran, N adalah notasi. Untuk angka nyata ya. Ada harga, jarak, kecepatan, dan sebagainya ya. Perhitungan perbandingan. Nah ini, 12 ribu juga kan. Ya lanjut ya. Nah ini kalau berbanding terbalik Berbanding terbalik Jadi psikonya, contohnya kasus beras Jadi kalau Semakin banyak manusia Berasnya makin cepat habis yeah. uh, iya. nah. Salah. Kita ke soal be. Nomor satu Alif baca Oh itu balik baca nomor satu jumlah uang indah dan uang andri adalah 110.000 jika uang indah dan uang andri berbanding 5 banding 6 maka besar uang indah adalah anjay ini lagi mana tuh kira-kira apa dia cari uang indah 6 oh, jumlah ada jumlah Oh, buka indah nih kan indah duluan nih berarti Limo nilai pembilangnya kalau penyebut dari yang diketahui jumlah 5mbah 6 11 jadi 5/ kan? 11 ya, kali 110kali 100.000 cuma be deh nomor 2 lanjut jika cobawab ba ajakah jika DP dari 83, harga 6 meter kain 90, 90 ribu harga 25 meter kain adalah Jadi kita cari dulu 1 meter nah. 90, bagian 6 merah hmm. 15.000, 1 meter 15.000, 25 25.000, 25.000, 25.000, Tiga, tujuh, limo, kan? nah, itu ya nomor dua, ya. oke ini sama-sama perbandingan senilai ya. perbandingan senilai jadi semakin besar angko semakin besar Semakin besar meterannya semakin besar argonya, Nah, oke, nomor tiga. Alip, dulu. Bacu, Alip, Alip. dalil lagi velah. Oi drama terus. Atau si Ali. padahal. Lupna velupna. Acara nah, Sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Jika mobil tersebut menghabiskan 40 liter bensin, maka jarak yang ditempuh adalah nah gitu cari dulu satu liternya berapa kilo nih 60 bagi 5 12 kilo tuh ya jadi kalau hmm. liter 12 kali 40 hmm. 480 nah itu ini senilai nih contoh yang seperbandingan senilai semakin jauh 1, jarak 10, 20. Semakin jauh jarak, berarti semakin banyak bensin yang keluar. Lanjut deh, nomor 4. Si alip, lapa cek belum alip? Alip, halu Alip. Sudah alip, bela balik bandar. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam 32 hari. Jika dikerjakan oleh 20 orang maka akan selesai dalam 20 oh. Nah, logikanya saya mana ini? Kalau kamu kalau kamu nggawe ke PR ya, gawi ke PR 10 soal. Kamu cuman pajak sih kok soal. Butuh waktu 100 menit. Kalau PR kamu digawe ke 100 wong? Hmm, 1 orang satu menit. menit. Nah, lebih lebih cepat ya. Begitu juga dan gawe hmm. ini. Jadi, ini termasuk per, perbandingan berbanding berbanding? terbalik ya? Jadi, kita jumlah orang dikali hari itu harus selalu sama Jadi, kalau pertama kali 25 uang, 32 hari yang keduanya kan 20 uang tuh cuman okay, okay, Ini kali ke 25 kali 32 bagi 20 nah, Ini bagi FPP 32 dan 24 20 bagi 45 32 bagi 48 25 bagi 5 5, 5 kali 8 Jadinya 4 oh. Easy lah eh is lemon squeezy. nah yang penting tahu tuh mana berbanding lurus mana berbanding terbalik ya, lanjut yang eh, nomor 5 ya eh. Ali lagi ya okay. sebuah piringan hitam berputar 45 putaran per menit dalam 13 selama 13 menit berapa lama piringan hitam berputar jika kecepatan putarannya 78 putaran per menit Nah itu ini nih belajar fisika nih sebenarnya jadi ini namanya frekuensi jumlah putaran per menit ada jadi frekuensi 45 putaran per menit selama 13 menit jadi logikanya dia 45 putaran per menit, baris 1 menit. Baris 1, nah ini selama 13 menit. Ini jadi total 45 kali 13 putaran. Nah, kalau dia, nah 78 putaran per menit. ini kan satu per satu menit nah ini waktunya tidak tahu berapa menit kan nah tapi kita nak tetap totalnya 45 ke 13 putaran jadi putaran sama putaran coret ya. nah, 78 ini bisa dibagi 13, 6 ya. jadi kaget 45 per 6 dalam satuan menit soangan 7,5 wow. de kalau nomor 6 sebuah ruangan kotor ya? perlu waktu 18 menit en nah, ini jadi78 dari 45 kan nggak besar te keuh setengah ini kecil ini berarti berbanding ter terbalik Oke, kalau nomor 6 jadi kalau put, kecepatannya meningkat waktunya makin dikit eh. Oke, kalau nomor 6 uang kotor dibersihkan 18 menit 5, 5 uang ya. kalau dibersihkan dengan 3 uang berapa waktu yang diperlukan nah ini berbanding terbalik juga 27 menit apa ini jadi jalannya Del hmm. waktu satu dikali waktu orang jumlah orang yang pertama sama dengan waktu dua dikali jumlah orang yang kedua waktu yang pertama hmm. 18 menit kali 5 orang nggak 5 orang kan sama dengan nah, ini yang waktu yang kedua nak dicari 18 bacak nih bagi 36 6 x 5 30 ada deh ini namanya berbanding ter balik ampun deh sekian zin jaringan hit parah mati Motirompula, eh, nah, 8 soal, deh 2 lagi, ya eh. nomor tujuh, siapa nih kiri kiro? Vin, eh, vin, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, lip, kue, setengah kilo. kue. setengah kilo gula. Banyak gula disediakan 2 kilo uh, lima potong dia setengah berapa potong tuh duo. kalau dua berarti lima kali setengah tuh dua persatu eh dua yang di sini naik dia dikali dengan lima juga jadi dua puluh tuh eh nah kalau ini berbanding terbalik ini nomor 8 nih pekerjaan dengan jumlah hari jadi lima orang sama harinya ya. 25 uang 54 hari 18 berapa hari ya 18 dengan 54 nih 3 nih tiga kali 25 jadi 70 Nah, cek mana nih? Ada yang bingung, nggak Ini, 8 soal yang nggak kasih Bisa lah ya, ngerti ya? Yuk, iya. ulang-ulangi lagi, Pak. PM belum bagi rapot ya? Belum. Alah, selamat beristirahat sama hiburan ya? Lagi, kita les lagi dua kali, seminggu bela, les santai berarti. Really let's go. Okay.